Eh hey up Mambru apa kabar semuanya? Jadi kali ini Bro Ocha bakalan mau pakai shotgun kesayangan Ocha ya. Sepertinya Ocha sekarang ini sudah kembali menjadi full Slayer lagi. Tapi belum tentulah tergantung kemauan timnya Ocha. Karena di tim Ocha saat ini yang sebelumnya itu Ocha sebenarnya pernah full Slayer di tim Ocha ya. Dan habis itu ada Aimer jadi Ocha uh, ganti-gantian sama Aimer. Tapi Ocha lebih fokus objektif dan aimer yang super uh, slayer. Nah, setelah berbulan-bulan bahkan tahun ya, usah udah ya, lumayan 2 tahun atau hampir 2 tahun Ya pokoknya segituan lah bro ya Dan yang terakhir-terakhir ini yang kalian lihat di turnamen itu Ocha eh, sebagai OBJ Slayer objektif Sekaligus Slayer juga bro ya Yang nginjek, nggak full nginjek Tapi Ocha juga agak motong pergerakan musuh Jadi bisa keluar dari zona capture untuk motong ya Nah sekarang kemungkinan Aimer itu nggak bisa main lagi Ocha nggak tahu ini beneran atau nggak Jadi Oce yang diminta Tim Oce untuk menjadi full Slayer kembali, ma Bro. Sampai nunggu ada penggantinya. Kira-kira siapa penggantinya? Ada yang mau? coba untuk join gantiin seorang aimer ada yang berani coba ya pokoknya gitu lah Bro, Ocha harus asah shotgun Ocha karena ya mau nggak mau dikit lagi tuh ada turnamen yang lumayan banyak lah ya jadi harus disiapkan matang walaupun nanti ya kayaknya aimer nggak main tapi bisa jadi dia masih main Ma Ocha juga bingung Ma Bro ya ya oke okay, Bro, langsung saja kita sikat loh ya, ya Ocha latihan dulu nih lagi hmm. <Gisau> <Gisau> <Gisau> itu dia ratain semuanya ya wadah tiga maur Uh. Halo. Oh. Uh. Ini satu dapat tapi kena shotgun dari musuh lain. Oke. Okay. Oke. Okay. Yuk bro kita gas Mana lagi musuhnya. Weh. Ini orang banyak movement ya. Oke, okay. nah, nice sir. Kita balik sini mah bro. Sepertinya spawn spawnnya. Woi, wow. Langsung dapat dua cih. Oh, Oke, okay. santai. Double hit mark Kalian lihat berusan itu deket banget jaraknya. Masih bisa hit kayak gitu. Padahal seharusnya sudah se -op ini. Oh, Oke. Okay. Roten aja. Nice. Woo! Udah desa terus jangan wawiwo wawiwo -wawi bae -wawi ya. Wah, nyampah dasar. Hmm. Kita retake ya sayang bener harusnya pada setup ini pada kenapa nih orang-orang ya no dua orang itu ya revamp gak kena konku kena konku lagi oja eh sorry sorry bro Hmm, kuat bus jauh itu, Bro. What? Ini di bawah. Oke. Okay. Ma Ma, Bro. Kita pindu. Oke, oh, okay, dapat. langsung <laughs> gua lihat yang ngeselin, coy. sayang banget mabur itu barusan ya maafin oca baik, dimaksin atas kerja oh. gila lu mau pakai shotgun cuma gua yang bisa disini bro oke mabro jangan lupa setup siapkan badan ampun ini lawan berapa shotgun ya? biak banget ya pokoknya dan cupu semua shotgun ya Nah oh, aja sendok Mantap Mantap Wah so ngeselin hey. Wah, wow. oh, ada bom. Eh ada lagi orang, nice bro. Itu dia, itu dia yang gue maksud. Nice. Ah, kenapa just scope ya? Cuma aja ngerasa Kayak lebih enak di scope gitu. Kanan lagi bagian. Wah, di kanan dong. Nice bro. Nice. Lagi berani masuk, nice sulit sekali. bro, ah ini orang mana? Pinoy atau Indonesia? Cepat, saya pantai bro ya. Cepat, Nah ini. Sodgen ini jago-jago nih, rata-rata pro player. Lovers, kasihkan pakai shotgun Ojeda. Iya, iya, kan iya. Eh, boom, eh kok momennya gini doang, eh ya, apa nih? uh, dududududududududuh, uh mantap mah, bro, ya, nah masuk mengibarkan sayapnya ya, ini mereka dari movement-nya, cara mainnya mereka jago-jago nih mah, bro kayaknya orang pinoy, uh, uh tim oca minus tiga orang. Tim musuh minus tiga orang juga duanya meng-carry seperti biasa Ocha ngasih gun speed di hari akhir video mabru silahkan dilihat ya ini masih sama ya sama yang pernah Ocha bikin di video sebelumnya Ocha pakai speed up kill bukan stifled sih cocoknya emang speed up kill tapi itu terserah kalian mabru karena dua-duanya bagus tinggal asah gameplay kalian aja Oke, okay? jangan terlalu bergantung dengan attachment. Ya udah mau berterima banget tuh udah menonton. Maaf ya kalau cuma gameplay doang nggak ada bahasa apa apa ya. jangan sih tahu gameplay Ocha ke kalian sebagai seorang racer. Yap, semoga bermanfaat buat kalian mau ya dilihat aja ya gameplay Ocha ya yang barusan Ocha kasih ke kalian ya dipelajari cara mainnya mau Bro ya udah bro kayaknya gitu aja untuk video kali ini bro Cek dikit ya kalau kalian mau beli akun CWD langsung aja follow instagram Dan kita jubelin ma bro Untuk kali ini baru main CWD mata kalian bosan sama akun kalian langsung aja ke sana Karena sana akunnya skinnya Wah mantep-mantep sih Dan harganya juga terjangkau Sampai sultan banget bro Oke yep, See you mah bro ada semuanya Yaudah dadah semuanya See you next